Ini, maam dulu. Hmm. Ini, loh. Ini, maam. Ini, Eh. Hey. Wih, lucu kan? Udah kenyang ya? Ya, ke situ pinter Tuh kotor sayang. Nih. Sini loh sayang. Sini sayang. Kamu memang hewan yang kurang pintar karena otakmu kecil. Tapi kamu itu paling lucu nih. Nih.